Baiklah bersahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bambimin kami menyuguhkan vitamin bahagia dan pasti akan baik, baik dari Lesti dan Rizky Bila Di kabar pertama bersahabat kita awali dengan cidukan BBL yang tentunya semakin lucu, semakin menggemaskan, makin aktif, makin pintar. Ini masya Allah banget sahabat. Aduh, Abang El olahraga dulu nih persahabat ya Diawali di pagi hari ini dengan aksi lucunya Abang El Semua aja gemes banget persahabat, Masya Allah Puji aja tentunya bilang gemes maksimal Kepada BBL, kita lihat nih di Puji Gemes maksimal katanya, Masya Allah Inilah BBL yang selalu bikin rindu, yang selalu bikin kangen semua orang, Terkhusus onti-onti, dan angkel-angkelnya nih. <tik> Masya Allah, saya selalu untuk abang Fatih. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua. Begitu banyak para sahabat tanggapan, dan respon yang diberikan. Kita lihat para sahabat dari akun langit. Ada sekolah 8 delapan di situ, mengatakan, "Bang, tolong bilang panda ya." abang mau konten a day in my life gitu mulai bangun tidur, bangunin papap, senam pagi, sarapan, dan mimi susu naik motor atau mobilan abang, bobok lagi, mamam siang, latihan piano sama papap ngemil dan mimi susu, latihan vokal sama bunda terus mimi susu mau bobok malam, udah gitu aja bang onti tunggu ya durasi 5 menit juga gak apa-apa bang, oke bang, tuh <laughs> aduh masya Allah banget ya, semuanya merindukan kontennya Abang El, bismillah saja yang mudahan dikabulin langsung oleh Leslar dan tentunya disungguhkan kebahagiaan kejutan dari idola kesayangan kita, kemudian juga persahabat selanjutnya kita lihat di storynya Adi Permana 7 jam yang lalu kembali mengunggah foto di sebuah tempat rekaman dan namun kita salpok juga persahabat ya disitu ada sebuah lagu, lagu yang luar biasa, liriknya dalam banget persahabat dan tentunya penulis lagu ini itu adalah langsung Rizky Billar. Ini yang selalu membuat kita kagum dan bangga dengan sesak Leslar Diam-diam terus berkarya dan memberikan karya terbaik walaupun banyak sekali hujatan, fitnah, nyinyiran di luar sana dari haters haters yang tentunya selalu nyinyir kepada Leslar Tetapi... Inilah kesaingan kita dengan penuh kesabaran dan membalas dengan sebuah karya yang sangat luar biasa. Support dan dukung terus untuk Leslar mudah-mudahan selalu berkarya dan selalu memberikan karya terbaiknya kemudian tersabat kita lihat juga di sini ada sebuah lirik persabat dari lagu yang tentunya akan diluncurkan persabat oleh Rizky Pilar yang semalam sudah melakukan rekaman judul lagunya persabat jauh dari sempurna ini sepertinya persabat ya lagu yang dikhususkan untuk bunda juga nih dan untuk lagu isinya ini persabat ya kalimat liriknya kasih ku yakin kau tahu Sedalam apa cintaku padamu Namun yang terjadi kini Cinta suci kita Tengah diuji Dan aku tahu Tak ada yang bisa Menggoyahkan cinta kita Wow Ini lagu yang luar biasa Persahabat Lagu yang membuat kita semuanya penasaran Dengan musik Perpaduan Suara Papa B dengan liriknya juga, "Aduh, masya Allah, mudah-mudahan bisa booming, persahabat! Semangat untuk selalu mendukung yang terbaik, karya Lesti dan Reski Bilar Berikutnya, kita simak juga persahabat. Alhamdulillah untuk lagu Instan biasa sudah hampir 7 juta viewers, persahabat sudah 6,6 juta kali ditonton, semangat pokoknya untuk warga konoha streaming terus. Mudah-mudahan bisa tembus 10 juta viewers dalam tentunya 10 hari bahkan satu minggu, persahabat ya semangat terus. Bismillah kita yakin semangat untuk warga konoha. Kemudian juga selanjutnya persahabat kita lihat di sini ada. Kata-kata bijak juga dari Coach Adibal Ini mengenai sosok Rizky Bilar ya, Yang begitu luar biasa Yang sangat-sangat benar mensupport istrinya untuk berkarya Ini luar biasa banget Penyampaian langsung yang disampaikan oleh Coach Adibal Ini kata-kata juga untuk Para haters, netizen Yang selalu menghujat persahabat yang selalu menghujat kepada Rizky Pilar, lebih baik introspeksi diri dulu. Itu kata-kata dari Coach Adibal, persahabatnya. Sebelum menghujat orang, kalian harus intropeksi dulu, persahabatnya. Kita lihat beberapa tanggapan komentar. Di sini ada tanggapan dari Yani.2974 Setuju, sebelum menghujat orang lain, lebih baik introspeksi diri sendiri dulu deh. Udah jadi manusia sempurna atau belum? Karena menurutku manusia itu gak ada yang sempurna Karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Banyak-banyak istighfar deh buat orang-orang di luar sana Yang bisanya menghujat tanpa tahu masalah yang sebenarnya terjadi tuh, sahabat. Jadi untuk orang-orang yang selalu menghujat rizki bilar Terutama nih Papa Bilar yang selalu dihujat Jadi introspeksi dulu sebelum menghujat persahabat ya tanpa tahu masalah yang sebenarnya terjadi dari rumah tangganya Lesti dan Bilar. Sebagai fans, tetap doakan yang terbaik untuk Lesti dan Bilar. Kemudian berikutnya kita lihat persahabat ada unggahan dari Kanova semalam meng Foto momen bareng dengan Ibu Rosmala Dewi Ini saat Ibu Rosmala Dewi otw ke Jakarta atau ke Indonesia dari Jepang Merzabat ya Dari Bandara Jepang Masya Allah mudah-mudahan sehat terus untuk keluarga besar Papa B Dan kita lihat juga ada kalimat yang ditulis oleh Kak Nova Alhamdulillah my mom udah sampai di Indonesia dengan selamat Sayonara sampai ketemu lagi mom Tiga bulan bersama begitu cepat berlalu. Terima kasih ibuku, Rosmala Dewi. Terima kasih kakakku, Claudia Putri, yang sudah menemani hari-hariku dan bahagia. Berasa sepi tanpa kalian di sini. Terima kasih juga buat Iin Marvi, Sagita, Maslima Sakura yang udah kasih kita hijab. Semoga Allah membalasnya. Amin, masya Allah. Alhamdulillah, Rezabat, ya. Begitu bahagianya ketika melihat keluarga besar bahagia. Mudah-mudahan sehat terus, selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kemudian juga persahabat berikutnya nih, yang sangat Masya Allah banget nih, Alhamdulillah Setelah sekian lama seharian tidak bertemu, akhirnya berjumpa kembali di malam harinya nih ya persahabat, Masya Allah Terlihat ya, Bunda Lazi dan Papa Mbi, Tentunya berduaan di pojokan, aduh seperti pacaran aja nih persahabatnya Melihat selalu bersama mereka, selalu bahagia pun kita semuanya Masya Allah, mudah-mudahan sehat terus